waduh makan penalti dan ini berbahaya tendangan primo oh. hey. oh. Beri, berikan semangatmu sebuah four time kick dilepaskan tadi dari luar kotak penalti di mana tendangan dari Ihsanul Zikra masih berbentuk menjadi 01 untuk Sayuri masih Yakob Yakob lagi Yakob kali ini Yakob oh. Sekarang siap tiap bagas oh. Ambil kali ini oleh Yaakob Yaakob Sayuri diawan. Kembali Adi Adi mengangkat bola peti yang jauh Di tinju Adi setiawan dan, ya, dan ini juga bagus Lalu dorong kendalian lihat pemirsa kepada siap tiap bagas sekarang Reza Leading tackle dilakukan tadi oleh Arif Satria. Iya, Sarga sekarang ini tujuh Oh, Masih ada Reza, Reza kembali bola. Oh ada Arvan, Arvan kali ini Masih Arvan, Arvan jadi untuk tembak. Langgaran oh, pemirsa ketika di dari penampilan Tentang nasib itu, Everton oh, oh, itu Yang Boksa kali ini muncul Meniklahkan Gatot Berat-berat dari oh. <tuh> nah, nah, nah, Yang Sayuri. Pusantara di Glora B.J. Habibie Yang ada di pari-pari Fredyanto Oh, oh wow. dahulu, dahulu kita lihat Everton ke tengah saja kepada Arfa. Wow. Dan kita kembali lagi pemirsa Selamat pesan-pesan Yang berikutnya. ini Peluang wow. kembali ya. Tidak bisa sampai yang melanjutkan ya William Sekarang ada di sebelah kanan Coba cari oh. dari Ada Ploim Ploim kebali dorong saya boleh kembali Adini juga oh. mencari oh. Saat di laga ini Empat dilakukan di babak pertama Dan ini Lagangan dilakukan kali ini Ada dua pemain Yuna Konate Oh, oh kali ini Menjadi sebuah Oh, oh Di Nova fight Ada penguangan dimiliki kali ini oh. Oh. Oh. Yuran itu bisa menjadi goal. Siapa pojok lagi di sublime kali ini? Langsung saja berikan kepada Everton. Yeah.